Bekerja sama dengan ya, Seseorang yang memiliki sifat Al-Karim ya, Pekerjaan itu akan menjadi mudah Nah agama juga begitu Agama ini di tangan siapa? Turun dari apa? Dari Allah yang punya sifat Al-Karim Makanya ketika ada Rabi sering saya sitir cerita ini Sering saya bilang cerita ini Ketika ada orang Arab Badui Datang dari jauh-jauh belajar agama kepada Rasulullah Ketemu Rasulullah nanya Cuma satu pertanyaan ya, Rasulullah saya nggak punya waktu banyak Entah saya ikat Ya kan? Tolong jawab singkat, saya langsung pulang Kalau sudah menemukan jawaban ini Nanti di hari akhir yang menghisap, siapa? Siapa yang menghisap? Allah langsung atau diserahkan ke yang lainnya? Kata Rasulullah Yang menghisap langsung Allah Oh Allah langsung, selesai Wassalamualaikum, pulang dia Dengan wajah bergembira Sahabat-sahabat yang -sahabat, biasanya ngaji bingung semua loh. Kata Rasulullah Orang tadi, si Badui tadi Oke. ya. Karena fakihan vidin, Dia sudah ahli agama Kapan ngajinya disebut ahli agama Rasulullah? Dikejar oleh sahabat-sahabat Ya padahal sebelum ini pergi Sebentar sebelum ini mana sih mobil ya Maksudnya ontah <tuh>. ini, ini jangan pergi dulu Kata Rasulullah ini sudah ahli agama Padahal nanti baru tanya sekali langsung Apa rahasianya? Loh, kamu saya nggak paham? Saya tadi cuma tanya Nanti di hari akhir yang menghisap siapa? Hilang. Allah langsung kata Rasulullah, "Tidak diserahkan yang lain, tidak langsung Allah SWT yang menghisap di hari akhir." Ya sudah, kalau sudah Allah yang menghisap, salah saya, masalah saya enggak perlu bingung. Saya gembira, loh, kenapa gembira? Bukan bukankah sifat Allah itu al-Kirim. Kamu enggak paham? Al-Kirim, ya, fu. Karim itu selalu memaafkan. Bahkan ketika dia mampu menghukum, dia akan memaafkan. Al-Karim tidak akan mempersoalkan yang kecil-kecil. Enggak -kecil. ada, itu orang orang yang kecil jiwanya, tapi alqari ya orang yang luas dadanya orang yang zat yang maha dermawan, nggak akan mempersoalkan masalah masalahnya kecil, maafkan dia. Maka di dalam doa ini Ya masaf, sudah pernah kita jelaskan ini juga salah satu ungkapan dari uh, salah satu asma yang disebut dalam doa jausan alqadir akbir, al yaqari masaf wahai zat yang Saking dermawannya ketika dia memaafkan hambanya Seolah-olah hambanya itu sudah tidak pernah berbuat dosa sekali Tidak ada sesuatu yang mengganjal pada Allah SWT ya, Kalau kita kalau kita punya pengalaman buruk sama orang Kelihatannya susah untuk menerima 100% Iya <tuh> kan? Semakin orang itu bikin masalah sama kita Mau ketemu saja nek kita Betul? Mutok <tuh> <tuh> kini tapi Allah Nah inilah Karim tadi kata yang Badui tadi. Udahlah, saya pergi, <laughs> pergi tinggalin. Nah. nah, hadis ini diriwayatkan oleh al hakim al-Bayhaqi. Ya. Meskipun Imam Bayhaqi jadi mengatakan bahwa isi hati yaitu Nabi nazar dalam kesahihannya nazar. Alah kuliah saya tidak akan bahas ini pembahasan tentang hadis, Tapi intinya Saya berpendapat bahwa secara pribadi Saya menerima kesahihan hadis ini ya, Meskipun ada sebagian yang Masih meragukan Tapi selama tidak bertentangan secara langsung Dengan Al-Quran dan dengan akal sehat Dan sesuai dengan sifat Allah Karim ya, nah, maka Layak doa tadi Untuk kita amalkan ya. Kalau Anda sepakat dengan Anda ya kita amalkan mulai kapan saja Kapan saja bisa dibaca doa itu Terutama dalam sholat malam Dalam keheningan kita, dalam khawiat kita Kita bisa membaca doa itu Dengan meresapi Ta'ib a'izzai Selanjutnya Salam ala nabi Allah Ya, terkait dengan apa namanya hamdalah, ya. ada pertanyaan begini, adakah orang yang mampu ya memuji Allah Swt dan bersyukur kepada Allah? Kalau ada siapa yang mampu bersyukur kepada Allah? Dan atas nikmat apa dia mampu bersyukur kepada Allah Swt. Ya. Rasulullah mengatakan ketidakmampuannya kama anta kama tidak mampu memuji kepada Allah Swt. Siapa yang mampu memuji Allah Swt. Sesuai dengan haknya Allah Swt. Sesuai dengan kedudukannya Allah Swt ini kata saya dinausin andaikan saya berusar hawal mu washtahatu bersungguh-sungguh kapan bersungguh-sungguhnya madal aksor wal sepanjang masa sepanjang abad andaikan dia berusia panjang ribuan tahun misalnya. Untuk melakukan apa? Andai manusia dikasih usia yang panjang ribuan tahun, hanya untuk syukur apa? Satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. tuh. aku tidak mampu. Allahu akbar. Gimana mau bersyukur atas nikmat nikmat yang lain? Lalu fa ala'i rabbikuma tuka, tukadzdzibun? Nikmat mana yang kamu dustakan? Persoalannya bagi kita, nikmat apa yang paling top untuk kita syukuri? Pertanyaannya, kalau disampaikan setiap orang, mungkin setiap orang punya jawaban yang berbeda-beda. Apa kenikmatan yang menurut kamu yang layak untuk disyukuri? Layak semua, Adanya saya <tuk> tidak ada yang tidak layak. dari <tuk> mulai dimulai, ke dunia, tapi sekarang layak. Apa yang namanya? Namanya, namanya, namanya, namanya, namanya, yang mana yang kau nikmatkan? namanya, namanya, namanya, yang mana, kau dusa, mana yang kau nikmatkan tidak bisa dan lebih daripada itu Allah SWT ya terhadap hambanya yang kufur ini Kufur nikmat bukan hanya tidak mengakui nikmat Allah orang yang berhenti dari bersyukur lupa kepada syukur Hakikatnya juga kufur nikmat. Allah <tik> ya Allah syukurku sedikit tapi Engkau tidak pernah mencegah aku. Kalau nikmat itu diberikan berdasarkan syukur maka kita saksikan di jalan-jalan banyak orang yang kelaparan mati di jalan. Tapi Allah tidak memberi nikmatnya itu berdasarkan syukur manusia. Tetap diberi saja, mau syukur, mau tidak. Nah, maka kalau ini matanya diberikan berdasarkan syukur, banyak musibah yang terjadi. Nah, itu nanti dalam satu hadis dikatakan ya, bahwa Nabi berkata awalum ala kulli hal orang yang pertama kali dipanggil untuk masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang memuji kepada Allah ala kulli hal dalam setiap keadaan nah, itu yang pertama kali. Dipanggil dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tuh> nah, siapa yang bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan tidak ada yang mampu. Ya. Dan semua pujian itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan, "Alhamdulillah"? Karena engkau tidak akan pernah memuji sesuatu yang hakikatnya enggak ada pada dia. Semua itu bukan miliknya engkau. Semua keindahan yang ada padanya itu bukan miliknya. Bagaimana kamu bisa memuji? Maka pujianmu itu hanya ilusi saja. Hanya khayali saja. Kamu mengkhayalkan bahwa dia punya itu. Padahal dia enggak punya. Kalau bicara tentang keindahan. Seketika saya memuji apa cincin ini. Bagaimana, ngapain saya menguji cincin? dia enggak layak untuk dipuji Karena keindahan itu bukan dari dirinya sendiri Bukan ikhtiar dirinya sendiri Lebih hebat dari cincin ketika saya memuji manusia Apa yang ada dalam dirinya, kedaksatannya, kekuatannya, bukan dari dia kok Bukan dari dia kok Kalau dari dia, dia bisa menjaga kekuatannya Ternyata kekuatannya suatu saat bisa berkurang Ternyata suatu saat dia nggak mampu Jadi bukan dari dirinya maka hakikatnya ketika kamu memuji seseorang betulnya adalah kembalinya kepada Allah nah, ya baik ya alim ta au jahil tak, baik kamu tahu atau kamu tidak tahu nah. karena itu Ibnu Arabi ya dalam kitabnya dalam Fususul Hikam Ya, dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin ai ilaihi yarji'u sana' almusni wal musna 'alaih. seluruh pujian itu kembali kepada Allah. Akibat pujian itu kembali kepada Allah. Akhir pujian itu bermuara kembali kepada Allah. Dia yang layak dipuji dan segala yang dipuji itu nanti pada akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah Alhamdulillah <tuh> farajaat ilaihi awaqibu san'a minkul hamidin wa mahmud wa ilaihi yajil amru kulluh Ya segala pujian ya yang memuji dan yang dipuji itu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian dikatakan di sini, Kaisyari penyarah kita khusus. Ya. <tuh> <tuh> Walhamdu innama yakunu ala sifatil kamal. Pujian itu diberikan karena ada sifat-sifat kesempurnaan. Wahiyakullu halillah fil hakikah. Pada ekikatnya, semua kesempurnaan itu ada pada Allah SWT. Faraja'at awaqibu sifat al-kamaliya al-mujibah li sana ilal haqi ta'ala ba'da aw, aw khulkan, haqqan, Jadi intinya bahwa seluruh pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tapi uh, seseorang yang tauhidnya lemah dia akan berhenti kepada memuji makhluk. Dia terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau kita perhatikan dalam Surat Al-Fatihah. ya. Dalam surat Al-Fatihah ya. Inti surat Al-Fatihah Ada tiga hal ini Tiga bagian ini ya, Atau menyebutnya rukunlah Atau menyebutnya dasar Asas ya. Asas surat Al-Fatihah Mengandung tiga hal ini Pertama apa? Mabda ya. Maat Dan amal soleh Semua ini terkandung dalam surat Al-Fatihah Al-Fatihah bicara tentang Tauhid, bicara tentang Ma'rifatullah, dikenalkan siapa itu Allah SWT, Warrahman, Warahim, Warabbul Alamin, Maliki dan seterusnya. Baru kemudian juga bicara tentang Ma'at, ya. Maliki Yomiddin, bahwa ada hari akhir. Ya. Ya. Allah tidak ciptakan kalian itu sia-sia. ya. Kemudian bicara tentang Amal Soleh, karena ada mabda dan maat, otomatis perlu manusia melakukan amal soleh. Nah, nah tiga unsur ini terkandung dalam uh, surat al-fatihah. Tidak ada yang lebih penting daripada tauhid dan itu disyaratkan dalam surat al-fatihah. Dan itu kata Allah swt tidak kurang 2.699 kali dalam sebuah penelitian dikatakan sebanyak itu. Mungkin ada yang kurang lebih sedikit lah. Ada yang mengatakan 2816 kata Allah dengan berbagai mustaqatnya dengan berbagai derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, ini menandakan bahwa di alam wujud ini ya, tidak ada yang lebih penting daripada tauhid daripada bermakrifat kepada Allah. Nah. Dan kemudian, iman kepada hari akhir ya, maat dan amal soleh. Nah, kemudian dalam apa namanya suluk ilallah. Dikatakan ada dua model Ada orang ahli zikir dan ahli zukir ya. Ahli zikir sebagian salik Yang untuk menuju Allah memang dengan Dia muadaba ala zikir Dia istigama dalam zikir Bahkan dikatakan ada sebagian aulia Ketika ngajar pun ketika berhenti sebentar itu diperhatikan oleh murid-muridnya Dia tidak pernah berhenti kecuali dalam keadaan zikir dia wa alat zikir Ada yang sebagian model begitu Sebagian wali al-awliya Tidak kelihatan tidak banyak zikir dia ya. Kemudian murid-muridnya Tanya saya, berarti kan Saya hantum Jarang melakukan khatam zikir Dan lain sebagainya Dia bilang apa? Saya bukan ahli zikir Tapi ahli zukir Artinya meskipun saya Secara dohir tidak banyak berzikir Saya Diingat oleh Allah SWT, justru saya yang diingat, bukan saya yang mengingat, <laughs> karena ayatnya 'utkuruni atkurkum', kan, gitu, kan? kata Allah, fatkuruni atkurkum'. Kalau kamu ingat Aku, kamu Aku akan ingat. kamu. Kalau orang betul-betul berzikir kepada Allah, Allah akan mengingatnya. Kalau kita nggak diingat oleh Allah, berarti kita belum dianggap. Bersikir, bong sediak <laughs> zikir, ahli zikir. <laughs> Suatu saat ada orang datang ke wali, minta khatam. Biasanya kan ada eh, kepinginnya zikir yang panjang-panjang, ribuan panjang-panjang yang sulit. Sekian ribu, sekian ribu. Kemudian kata wali itu, saya heran, kok banyak orang kepinginnya zikir-zikir yang panjang. Banyak, ya padahal ada satu zikir yang ini gampang dan khasiatnya enggak kalah dari zikir-zikir itu. Kalau orang mendawamkan akan mendatangkan mahabbah Allah. Mendatangkan mahabbah Allah dalam hatinya. Ini yang dilupakan kebanyakan orang lalai. Yaitu zikir apa? Salawat. ya Ini yang dilupakan orang-orang kok mencari zikir-zikir yang sekian ribu, sekian ribu. Salah satu alaulia, minal alaulia eh, Ditanya Saya ini secara pribadi nanya Kadang -kadang Pertanyaan di depan umum itu nggak bisa disampaikan secara Jelas atau secara gamblang Ketika dalam kesendirian Bisa disampaikan dengan Terus terang Tolong Intisarikan, simpulkan agama Itu Jelas mungkin, sependek mungkin, apa sih intisari agama itu? Kulasa dari Ma'arif Islam itu apa? Kata dia cuma satu. Tiga, tapi hakikatnya cuma satu. Apa? Mahabba, mahabba, mahabba. Cinta itu seluruh intisari dari Ma'arif Islam, pengetahuan Islam, seluruh ajaran Islam itu mahabba. Kalau hatimu sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada kebenaran, cinta kepada manusia, cinta kepada apapun, kamu sudah mengamalkan ajaran Islam. Dan itu terkandung dalam Surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. 114 surat Al-Quran diawali dengan basmalah, seluruh surat Al-Quran diawali dengan bismillah. Bismillah berarti apa? Cinta, cintanya Allah, surat cinta basmalah itu. Kalau kamu mau terhubung kepada Allah dengan basmalah, dengan cinta, dengan mahabbah, dengan mahabbah, tidak ada dorongan yang lebih kuat daripada cinta, meskipun nanti diperdebatkan ya. Jalan terbaik tercepat menuju Allah itu pakai apa kendaraannya? Marifat atau mahabbah? Mahabbah. Mahabba. <laughs> Mana yang lebih kuat? Cari ilmu dulu atau mahabbah dulu? Mahabbah dulu. Eh. Atau pengetahuan dulu, atau mahabba dulu, cinta dulu. Cinta dulu. Nah. Nah. Saya sudah pernah jelaskan ya, bahwa menurut ator At naisha puri, ketika dia menjelaskan tujuh lembah menuju Allah, itu berjalan menuju Allah. mahabbah itu didahulukan daripada ma'rifat. Kenapa didahulukan daripada ma'rifat? Karena dia memberi tamsil sederhana. Kalau inti ketemu seorang yang mengenaskan di jalan memprihatinkan dari penampilannya badannya dan lain sebagainya, katakanlah pemulung ya, ya. Kalau inti tidak ada mahaba dalam ketika inti melihat pertama kali, dia inti tidak akan mau tahu tentang siapa ini orang dia tidur di mana, rumahnya di mana, anaknya berapa, itu berarti kan pengetahuan ya. Yang pertama kali mendorong inti itu adalah mahaba dulu. Ketika itu, oh, anak ingin tahu orang ini. Berapa pendapatannya dari memulung ini? Dia punya tanggung jawab nggak? Nah, ini namanya Mahabha dulu. Ketika ada Mahabha, itu ikuti dia. Dan ternyata, wah, tidurnya di bawah kolong jembatan. Ada dua anak kecil, wah, ada istrinya juga. Ada. Baru kemudian tergerak, kalau gitu, saya akan bantu dia. Nah, telah ada Mahabha, ya baru kemudian timbul apa? Ma'rifat. Nah ya, kata ngantor juga begitu dalam perjalanan menuju Allah itu mahabba pertama ilmu juga begitu makrifat itu harus, harus dikawal dengan mahabba kalau enggak ya itu tadi bahaya kalau makrifat aja tanpa ada mahabba semakin berilmu semakin kotor hatinya ya, tak kabur timbulnya nanti dan sifat-sifat tercela lainnya.